Apakah tim Altar, kayak para pelayan, mm. PL, singer, pemusik, terus guru sekolah minggu boleh mendapatkan PK, sementara mereka sudah bekerja dengan gaji yang bagus? Ada syarat khusus nggak sih untuk para pelayan? Mm. Jadi umpamanya si A, si B, si C pengen, pengen karena mungkin mereka e, bawa dari hatinya pengen melayani Tuhan, hmm. walaupun umpamanya contoh pengen jadi singer atau pengen jadi WL L, yeah. tapi mereka punya suara pas-pasan hmm. atau e, bukan untuk show off ya, tapi karena ingin melayani Tuhan, karena pengen hmm. aja gitu. Saya jadi introspeksi sendiri gitu kan, hmm. e, selama ini kan dulu saya pernah oke okay lah. But, melayani di WL di singer ya. gitu, cuman sempat oke okay, vakum, hmm. cuman saya pikir oh iya sih, saya harus belajar kembali hmm. gitu untuk ke sana gitu. Iya. Ya. Kemudian tantangan lah, tantangan gitu. Jadi kemudian juga ada juga introspeksi buat mungkin bukan saya tapi ada orang-orang lain di luar sana hmm. yang kayak pelayan itu mengharapkan sesuatu. <tuk> ya sih.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 Soal diberi upah itu kan di dalam Alkitab dikatakan barang siapa tidak bekerja Janganlah dia diberi upah itu Jadi dasarnya adalah bekerja itu layak diberi upah Nah bagaimana dengan pelayanan? Mm -mm. Pelayanan di gereja, semua yang kita berikan di gereja itu adalah persembahan kita kepada Tuhan, hmm. pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi uh, semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja itu dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Misalnya ketika dia menjadi worship leader karena dia diberi talenta suara yang bagus oleh Tuhan atau kemampuan dia untuk memanaj uh, ibadah, memimpin ibadah, namanya kan worship leader, hmm. pemimpin. Ibadah pemimpin penyembahan Maka eh, Dengan karunia yang Tuhan kasih kepada dia Dia mau mempersembahkan itu Untuk Tuhan hmm. Itu sebetulnya konsep dasarnya Jadi eh, Dasar dari sebuah pelayanan itu Sebetulnya adalah kesukarelaan hmm. Artinya Bukan karena kita mengharapkan Untuk menerima upah Beda misalnya dengan orang-orang Yang memang sudah dipanggil Untuk Uh, apa istilahnya full time dalam pelayanan hmm. Misalnya para pendeta para uh, Kalau misalnya ada koster di dalam gereja Yang memang dia tinggal di gereja Dan uh, bekerja di dalam gereja Nah orang-orang seperti itu yang memang Menerima gaji atau uh, upah dari gereja Nah tapi kalau misalkan Orang-orang lain yang ikut melayani di dalam gereja Tapi dia punya profesi lain yang untuk menghidupi uh, Dirinya, hmm. keluarganya Maka dia tidak lagi mencari Itu di gereja hmm. Tidak lagi mencari uang di gereja Yang dia lakukan di gereja adalah Mempersembahkan apa yang bisa dia kasih untuk Tuhan Jadi orang yang punya kemampuan manajer manajerial Mungkin dia manajer di perusahaan Oh saya pengen kemampuan manajerial saya, saya bagikan ke gereja hmm. Bagaimana kalau saya di penatua bidang organisasi misalnya Atau bidang keuangan hmm. Atau <tuh> uh, diaken di bidang pengelolaan uh, gereja Bisa saja Dan disitu dia tidak menuntut upah Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia kasih itu adalah persembahannya hmm. Ibaratnya gini dia yang seharusnya menerima upah dari gereja, dia kembalikan itu kepada pekerjaan uh, Tuhan di situ. Mm. Nah, Itulah sebetulnya yang diharapkan dari orang-orang yang melayani di gereja. Nah, tapi beda konteks dengan orang-orang yang sudah full time tadi ya. Karena mm. mereka kan dianggap sebagai kaum lewi. Mm. Kaum lewi itu kan di Israel pada waktu itu tidak dapat jatah tanah. Mereka juga tidak punya pekerjaan lain selain mengurusi pelayanan itu sendiri, hmm. baik mengurusi rumah Tuhan, mengurusi pelayanan ke jemaat-jemaat itu sudah tugas mereka dan mereka dilayak diberi gaji dari atau diberi upah dari pelayanan itu sendiri. Nah, tapi kalau yang sudah tadi kan pertanyaannya sudah bekerja. Sudah bekerja dengan gaji bagus, dengan gaji yang bagus. Jadi ibaratnya ya sudah tercukupilah kebutuhan di rumahnya, ya udah bukan itu lagi orientasi dia melayani ya sudah dia mempersembahkan itu. Tapi Apakah gereja memberikan uh, uang kepada mereka dalam bentuk upah hmm. Yang tadi disebut PK itu, apakah gereja masih memberi? Ya, gereja tetap menghargai setiap apa yang diberikan kepada gereja Maka kalau gereja ada kelebihan, dia akan memberi hmm. Sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghargaan ataupun Ya mungkin kalau, seperti kalau di gereja kita kan Uang transport hmm. Karena setidaknya dia sudah uh, datang ke sini Meskipun dia menerima gaji Belum tentu dia punya transport Itu Betul. masalahnya kan hmm. Apalagi kalau dia harus datang ke gereja Dan kadang-kadang Ada orang yang uh, Mempersembahkan hidupnya 100% Khusus ya di hari Tertentu dia hanya untuk gereja Dia meninggalkan pekerjaannya Atau meninggalkan uh, apa urusan-urusan yang lain di hari itu, hanya khusus untuk gereja. Hmm. Nah itu kan sebagai bentuk penghargaan gereja, apresiasi gereja kemudian diberikan. Makanya disebut persembahan kasih kan, hmm. bukan gaji, bukan juga upah tapi persembahan kasih. Artinya eh, gereja menghargai apa yang sudah dia dia berikan untuk gereja. Soal apakah mereka mau menerima atau tidak, nah itu kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Ya sama aja kayak di, hmm. di gereja kita kan, WL, singers, pemusik, pelayan-pelayan yang diberi PK itu kan banyak juga yang memilih untuk mengembalikannya kepada gereja. Bukan berarti mereka merasa kita sudah punya uang kok, hmm. saya sudah cukup kok. Bukan merasa itu, tapi dia merasa bahwa saya memberi ini dengan sukarela dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi jangan dinilai dengan uang, hmm. jangan diganti dengan uang. Itu, itu mungkin uh, dasar pemikirannya, kerelaannya itu dia tidak mau itu... E, dibayar dengan uang atau ada juga yang beralasan alasan begini e, saya tidak mau pelayanan saya nanti jadi berorientasi uang ini mm. ya, ada beberapa pelayan kan yang kita panggil kok kamu nggak pernah terima sih e, PK dari gereja apa karena kekecilan atau karena apa mungkin mm. di, enggak saya tidak mau nanti kalau nggak dibayar saya nggak nggak melayani saya nggak mau mm. kayak gitu ya, jadi itu kan memang kesadaran pribadi dari dari masing-masing gitu ya mm. kan e, pendeta juga kan ada yang ...digaji tapi dia tetap kembalikan gajinya untuk uh, gereja. Hmm. Ya. Uh, saya ingat di waktu Covid-19 ya, COVID ini baru pertama kali muncul waktu itu masih PSBB. Hmm. Pembatasan apa itu ya? Skala besar. Skala besar di negara kita kan banyak yang punya pekerjaan tiba-tiba di PHK. Yeah. Banyak yang diberhentikan sama sekali, banyak yang tidak terima gaji sama sekali lalu kemudian ada momen di mana, uh, pada waktu itu ada sesuatu yang apa ya, yang saya lihat terjadi keanehan mau dibilang keanehan atau mujizat atau apalah namanya ketika banyak orang kehilangan pekerjaan ternyata gereja menerima persembahan meningkat hmm. mungkin orang-orang yang apa ya, yang selama ini lupa Tuhan, hmm. ya, mungkin istilahnya lupa Tuhan ketika Covid melanda kematian sudah di depan mata tiba-tiba ingat Tuhan jadi hmm. akhirnya dia memberi untuk gereja dan akhirnya pada waktu itu pendapatan gereja kita, eh, apa persembahan yang diterima oleh gereja itu agak agak naik nah pada waktu itu kemudian eh, ibu Gembala kemudian bilang begini ini ada beberapa jemaat yang eh, menghubungi dan kesulitan dana karena uh, sang suami di PHK, ada yang uh, ini. Bagaimana kalau misalnya persembahan-persembahan yang uh, ada ini kita alokasikan untuk membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kalau hmm. apa yang kita lakukan pada waktu itu ya kita hubungi jemaat satu persatu melalui WhatsApp karena waktu itu tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah kan? Tanya pergumulan mereka, ada yang ditelepon dan jemaat-jemaat yang memang sangat membutuhkan akhirnya kita alokasikan persembahannya ke sana nah uh, ini kan artinya gereja itu bukan tidak peduli dengan orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan hmm. semua kita peduli ada juga orang yang uh, apa dia selama ini melayani tidak pernah mau dikasih PK setiap kali dikasih PK dia kembalikan dikasih PK dia kembalikan tapi ada satu momen di mana kami ketemu ada pelayan yang dia selalu seperti itu Dia melayani tidak mau uh, Ngambil PK Tapi kita tahu bahwa dia punya masalah hmm. Jadi uh, Orang dari keluarganya Entah istrinya, orang tuanya Atau kakaknya atau adiknya cerita Kepada kita uh, Bu Gembala, Pak Pendeta Ini uh, apa Saudara kami ini atau anak kami ini Atau kakak atau adik kami ini Sedang punya masalah sebenarnya Jadi Uh, apa yang kita lakukan apa yang dilakukan oleh gereja adalah memberikan PK itu dengan cara yang uh, berbeda misalnya ditransfer langsung tanpa harus memberitahukan kepada yang bersangkutan ini ada persembahan dari gereja jadi gereja selalu punya apa ya punya kepentingan untuk selalu peduli dengan pelayan-pelayannya hmm. sehingga Ketika ada pelayan-pelayan tertentu yang menerima PK khusus dari gereja Jemaat jadi bisa mengerti kenapa orang-orang itu mendapat persembahan khusus Ya Karena itu tadi dia punya latar belakang yang oleh gembala sidang, oleh pendeta, oleh pengurus gereja itu tidak perlu diekspos kepada jemaat Atau bahkan ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pelayan-pelayan gereja yang bahkan majelisnya tidak tahu Hmm. yang tahu hanya gembala sidangnya bahkan ada masalah yang hanya diketahui oleh gembala sidangnya saya sebagai suami saja tidak pernah dikasih tahu hmm. baru dikasih tahu setelah orangnya kesaksian hmm. saya dulu begini dibantu oleh gembala sidang wow luar biasa saya sendiri nggak nggak pernah merasa apa nggak pernah merasa terlibat dalam itu tapi ternyata eh, apa gereja selalu punya kepedulian terhadap eh, mereka hmm. jadi eh, Ketika kita melayani gereja, melayanilah dengan sepenuh hati, melayani dengan uh, keikhlasan dan yang terpenting di situ juga adalah soal kejujuran kita. Hmm. Artinya, ketika kita punya masalah, jangan sampai kita nggak mau cerita. Itu juga penting karena hmm. gereja ini kan kayak di podcast waktu itu kan saya sudah pernah bilang kita ini kan bengkel ya. Hmm. Ada kalanya yang datang ke bengkel tuh mobil yang mulus, hanya untuk ganti oli saja. Ada yang untuk modifikasi supaya lebih keren, ada yang... Eh, tapi ada juga yang datang dalam keadaan berantakan. Hmm. Habis tabrakan lah, kecelakaan lah, dan butuh pertolongan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pelayan-pelayan eh, gereja ini melakukan komunikasi dengan eh, pengurus gereja hmm. gitu, karena di gereja juga kan ada yang namanya diakonia. Yeah. Ya, bayangkan saja orang lain aja.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 Bukan untuk show off ya, tapi karena ingin melayani Tuhan, karena pengen aja gitu Itu gimana kira-kira? Ada syarat khususnya enggak sih? Syarat khususnya sih sebetulnya tidak ada ya Yang penting dia tidak punya, tidak sedang bermasalah di luar ya, Karena kalau bermasalah di luar kadang-kadang jadi batu sandungan juga hmm. Nanti ketika dia tampil di mimbar, jemaat jadi ngobrol Dia hmm. kan lagi gini dengan saya, hmm. atau gimana, itu kan nggak bagus, jadi biasanya kalau di gereja kita itu gembala itu selalu harus tahu masalah. Yang dihadapi oleh pelayan-pelayan gereja. -pelayan kalau sudah ada jemaat yang komplain, kalau bisa masalah itu kita selesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau misalnya ternyata butuh waktu untuk menyelesaikan, maka biasanya pelayanan pelayanan tersebut di, di pending dulu, atau hmm. di jadwalnya dipindah dulu, diganti orang lain dulu. Itu aja sih sebetulnya ukurannya. Nah, tapi kalau bagaimana? Kalau kita berhadapan dengan orang pengen banget jadi WL, misalkan, tapi nyanyi aja, misalnya biasa aja, biasa aja, atau... Susah ngikutin pemusik mm -hmm. Dan sebagainya Nah kalau kita berada pandangan yang seperti itu Biasanya yang kita arahkan adalah eh, Dia harus mau latihan mm. Latihan Dan eh, apa ya menyempurnakanlah Apa yang bisa dia kasih Namanya juga persembahan kan Kita mempersembahkan kepada Tuhan harus yang terbaik Jangan sampai eh, Kita memimpin ibadah Tapi malah membuat jemaat enggak menikmati ibadah itu, hmm. uh, apalagi kalau misalnya katakanlah yang buruk-buruknya lah, suaranya kemana, musiknya hmm. kemana itu kan akhirnya orang yang tadinya lagi menyembah Tuhan akhirnya jadi jadi ketawa atau jadi nggak fokus atau jadi jengkel, itu hmm. kan yang kita hindari juga jadi kalau kita mau memberikan yang terbaik maka kita harus latih diri kita, kalau saya sebagai WL ya saya harus, harus terus menerus latihan, latihan dan latihan bahkan ketika kita berkhutbah ya kita harus harus punya latihan terus hmm. saya jadi ingat saya pernah menemani seorang pengkhutbah pada waktu itu kita ada acara uh, acara besar itu KKR di Surabaya nah, kebetulan pada waktu itu saya sekamar dengan uh, beliau dan pada waktu mau berkhutbah itu pagi-pagi ya itu mau khutbah jam 6 pagi Jam 3 apa jam 4 itu dia sudah terbangun hmm. Saya dengar dari dalam kamar teriak-teriak Apa hmm. ini? Ternyata di depan cermin beliau lagi latihan oh. A, I, U, E, O itu supaya artikulasinya intonasinya, jelas ya. Intonasinya Bahkan kalimat-kalimat kunci yang mau dia sampaikan itu dilatih bagaimana Cara menyampaikannya, gerak tubuhnya itu dilatih semua Saya lihat sampai segitunya Beliau mempersiapkan khutbahnya Padahal eh, Hamba Tuhan ini sudah hamba Tuhan Yang sudah terkenal Sudah tampil, sering tampil Di khutbah-khutbah di gereja-gereja Apapun yang dia bilang Di atas mimbar, orang pasti akan Terpukau kok, hmm. gak perlu latihan Sebenarnya, tapi ketika beliau Mau khutbah, beliau tetap latihan Dengan apa ya, dengan kayak orang yang baru belajar khotbah. Hmm. Bayangkan ya, baru kayak orang baru mau belajar khutbah Dari situ saya belajar bahwa saya yang ditunjuk misalnya ketika ditunjuk sebagai pengkhotbah itu, hmm. makanya kalau saya ditunjuk sebagai pengkhotbah kadang-kadang kalau dadakan saya lebih lebih baik menolak. Kenapa? Karena harus dipersiapkan. Kita harus hmm. baca ulang ayat Alkitabnya, cari referensi-referensinya, bahasa aslinya apa ada. Dan sebagai itu kita harus harus harus latihan benar. Cara mengucapkannya, jangan sampai kita salah mengucapkan. Apalagi dengan ibadah-ibadah, uh, ada ibadah hybrid atau ibadah mm -hmm. online seperti sekarang. Yang mengikuti ibadah bukan cuma jemaat yang ada di di gereja. Tapi mm -hmm. juga yang ikut secara online kan banyak yang, banyak. yang ngikutin itu. Nah itu berusaha kita latih, berusaha kita matangkan konsep yang mau kita sampaikan jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang keliru karena itu kan tanggung jawab kita kan hmm. panggilan tugas kita ya ibaratnya tentara uh, kalau dia mau datang ke medan perang malam dia begadang gimana dia mau nembak musuh ya, jangan hmm. Kelir -kelir. pas, <laughs> pas ngeker bercabang matanya <laughs> iya. kan kayak saya kemarin nonton El Clasico mm -mm. Ya, antara Real Madrid dan Barcelona, Barcelona. Itu kan Karim Benzema, itu kan dicadangkan, kan? Ya? Dicadangkan, dan kemudian dia e, mengeluh di medsos dan di wawancara. Kenapa? Karena dia melihat si pemain Madrid itu, Vinicius, hmm. yang masih muda itu sampai tengah, sampai malam itu masih main e, FIFA. Entah yeah. di komputer atau di PlayStation atau di mana masih main bola seperti itu. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu tidak istirahat untuk pertandingan besok? Akan ah, cuma cuma Barcelona. Yeah. Karena Barcelona kan memang lagi mengalami musim baru mau bangkit yeah. ya masih terprosok dan mm -hmm. hasilnya apa? Mereka kalah. Empat iya. kosong, bayangkan dipermalukan di kandangnya sendiri Nah Saya belajar dari situ, iya benar, setiap kita yang diberi tanggung jawab untuk melayani Kita harus persiapkan diri sebaik mungkin mm -mm. Makanya ketika kita datang ke gereja dan menawarkan Bu Gembala misalnya atau Pak Gembala saya pengen melayani Kita tanya dulu kamu melayani di bidang apa? Saya pengen jadi singers Ya udah kamu ikut latihan dulu, latihan singers Belajar musiknya, belajar lagunya Baru kemudian tampil, dan itu juga yang saya sering ajarkan kepada anak-anak uh, remaja ketika mereka pegang multimedia LCD kan, saya selalu bilang jangan sampai salah lagu jangan sampai salah ketik, jangan sampai telat, karena itu hmm. mempengaruhi yeah. jalannya ibadah kan orang lagi nyanyi tiba-tiba teksnya hilang, waduh itu <kuh> bisa semua orang melihat ke arah kita kan hmm. ke arah kita yang di multimedia Nah itu selalu kita wanti-wanti. Nah memang di awal-awal mereka kadang-kadang gagal, salah, dan, dan sebagainya. Tapi lama-lama e, mereka mulai sadar bahwa mereka punya tanggung jawab hmm. untuk mem, apa ya, me, menjaga supaya ibadah itu berlangsung dengan baik. Dan orang akhirnya menikmati ibadah itu. E, terlepas dari apakah mereka merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Tapi hmm. setidaknya mereka menikmati dulu ibadah itu. Masa kalau konser kita bisa... Nikmati, iya. konser aja kan kita takut salah ya mm. Kalau kita jadi EO uh, Sebuah event Kita takut jangan sampai ada kesalahan kecil Padahal kita itu mengabdi untuk orang mm. Untuk misalnya perusahaan yang bayar kita Tolong bikin supaya event ini berjalan baik Untuk duit aja kita mau mati-matian yeah. Bahkan kalau perlu sampai begadang bikin konsep Mikirin bagaimana supaya, supaya konser ini berjalan lancar lah. Untuk Tuhan kita setengah hati, hmm. kan cuman pelayanan kan cuman rutin di gereja justru menurut saya ketika kita harus memberikan kepada Tuhan kita harus kasih yang paling baik jadi termasuk ketika kita jadi WL kita harus latihannya maksimal hmm. uh, menguasai uh, apa jalannya ibadah, saya kemarin sempat diskusi dengan seorang pemain musik dia tanya apa sih sebetulnya kelemahan dari Uh, worship leader, worship leader di gereja Di gereja kita Atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di atas mimbar Saya kemudian bilang uh, Banyak di antara worship leader kita ini Tunduk kepada pemusik mm. Saya bilang padahal dia yang disebut leader itu dia yeah. Worship leader, pemimpin ibadah itu dia kalau di tradisi Yahudi itu namanya kasan Kasan itu artinya dia yang memimpin umat Kayak gembala ya yang menggiring domba Jadi ketika ada domba yang salah Dia yang harusnya bertanggung jawab hmm. untuk uh, menuntun Nah dalam ibadah pun begitu Kadang-kadang saya melihat uh, Worship leader itu terlalu takut, takut. atau gak berani untuk ngeluarin ekspresi ya, uh, iya, kan. gimana ya, ataupun ketika misalkan ada pemusik yang salah, dia tiba-tiba berhenti, panik dan melihat ke arah pemusik yang salah, misalnya keyboard salah, dia jadi ngeliatin uh, keyboard. Padahal kan itu uh, apa ya? Sebagai WL dia harus bisa membuat supaya orang jadi tidak tidak fokus pada kesalahan, tapi tetap fokus pada ibadah. Hmm. Ya, saya saya dulu pernah ikut latihan WL, meskipun saya tidak Pernah melayani sebagai WL tapi pernah ikut latihan WL yang diselenggarakan di e, gereja dulu. Nah di dalam pelatihan itu ditekankan betul bagaimana peran worship leader dalam menjaga ibadah itu. Termasuk ketika ada singersnya yang salah jangan sampai dia lihat ke arah singers itu. Hmm. Sehingga orang yang tadinya melihat ke depan akhirnya ikut melihat. Ada paduan suara yang salah jangan melihat ke arah paduan suara itu kan seperti kita menyalahkan dia ada pemusik yang salah kita melihat ke arah pemusik hmm. solo. Jadinya kita uh, apa melempar kesalahan ke Tidak, dia harus mengalihkan. Uh, jadi misalkan ketika intronya masih susah masuk ya saat itulah dia harus ngomong. Mari kita datang kepada Tuhan, masuk dalam penyembahan uh, apa namanya? Seperti kata pemazmur, seperti itu kan. Jadi pemusik itu bisa kembali ke uh, track lagi. lagi. Itu kan fungsi uh, WL. Nah, fungsi singers juga kadang-kadang kalau masih baru tampil, kadang-kadang kita lihat ketika dia memuji Tuhan lagunya girang tapi dianya cemberut. Mm. Atau terlalu terlalu fokus melihat ke teks, yeah. tidak lagi melihat ke arah jemaat. Sehingga jemaat melihatnya tegang banget ini, padahal lagunya gembira. Mm. Nah itu juga uh, perlu dilatih sih sebetulnya. Jadi ketika kita tadi kan ditanya bagaimana kalau orang mau masuk syarat-syaratnya untuk bergabung dalam pelayanan. Jadi ya harus sadar dengan potensi dalam dirinya apa yang bisa dikembangkan. Bukan juga berarti kita harus sempurna dulu baru mau melayani. Hmm. Kalau kita berharap semua orang sempurna dulu, nggak ada yang melayani nanti. Yeah. Ada malahan yang menjadi sempurna justru dalam pelayanan. Ya, kayak penyanyi-penyanyi top dunia, hmm. Katy Perry, siapa lagi. Uh, yang memulai karirnya dari pelayan musik di gereja. Ketika dia belajar di gereja, dia menjadi semakin semakin sempurna. Tapi yang paling penting sih. Yang dibutuhkan dari pelayan gereja itu adalah kerendahan hati, itu kuncinya. Ketika dia mau tampil, dia tidak boleh merasa bahwa dia yang paling bisa. Tanpa dia, pelayanan tidak akan berjalan. Hmm. Itu yang harus dibuang dulu. Kalau itu sudah bisa dibuang, dia sudah bisa uh, apa? Dia bisa merasa bahwa dirinya ini penuh dengan kekurangan. Tapi dengan kekurangan itu dia akan melayani Tuhan. Maka disitulah pelayanannya akan menjadi hebat, jadi menjadi luar biasa. Oke. Okay. <laughs> aduh kan gara-gara kayak yo sini saya jadi pengen lagi Enggak, ah. <laughs> maksudnya saya jadi intropeksi diri gitu kan hmm. selama ini kan dulu saya pernah oke okay lah melayanin di WL di singer yeah. gitu cuman sempat oke okay, vakum hmm. cuman saya pikir oh iya sih saya harus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 Pelayan itu mengharapkan sesuatu, yeah. jadi kayak umpamanya, wah ini cuma segini, ah ini cuma hmm. segini. Oh, saya pernah dengar gitu kan, maksudnya ya mereka habis pelayanan, tapi ada ngomong seperti itu. Wah, saya <laughs> saya jujur, walaupun saya nggak bukan tipe orang yang langsung kembaliin untuk umpamanya kan saya terima PK, saya kembaliin. Bukan orang yang seperti itu tipe saya, hmm. tapi ada tersendiri saya caranya. Tapi saya dengar kayak gitu, kayak saya saya terpukul gitu, maksudnya. Hmm. Ah, Lu kan pelayanan gitu yeah. Saya ya, saya pribadi ngeliat mm -hmm. Kau pelayanan, kamu ngarep Naik sih, umpamanya Kok masih segini aja mm. Saya saya kayak Saya yang tertegur gitu, bukan yeah. Bukan mau negur orang itu, wah oh, sadar Enggak, mm. mm. tapi saya mikir, wah jadi bahan introspeksi saya saya yeah, yeah. seberapapun saya dapat ya saya bersyukur kalau mm. memang saya udah ada ya sih bisa saya kembalikan atau yeah. ya atau bagaimanapun cara saya nanti gitu mm. tapi jangan sampai itu jadi orientasi saya yeah. seperti yang kayu si bilang tadi jangan sampai jadi orientasi wah itu pukulan loh buat saya mm. kemudian kayak yang harus latihan itu juga buat saya itu harus memang sangat penting sih mm. karena ya menurut saya Ya kalau kita nggak latihan, ya pasti agak susah sih yeah. Dalam baik itu kita mau, apa namanya, mau Engage sama pemusik mm. Itu kan susah kalau, yeah. apalagi kita baru kenal atau Tiba-tiba kita belum tahu lah orangnya, karakter mm. orangnya seperti apa Kadang kan yeah. memang harus ngeblend dulu nih mm. Sudah kenal, sudah tahu sama si ini, oh dia taunya kayak gini nih, enaknya mm. Baru kita bakal dapet Yeah. Makanya saya bilang, wah ini teguran buat saya juga okay. nih Berarti saya juga harus belajar lagi nih Ya yeah, bagus lah kalau begitu <laughs> Oke okay lah, berarti saya harus mencoba lagi <laughs> Untuk memperbaiki apa yang saya salah dulu-dulu Oke pemirsa Jangan lupa uh, Ini teguran buat kita ya Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita tidak berontasi karena yang dikasih, tapi apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.